Hari ini banyak sekali orang yang kadang berpikir bahwa kekristenan itu identik dengan Trinitas. Trinitas pasti Kristen, Kristen pasti Trinitas. Nah, pada kesempatan ini dengan segala hormat saya mau mengatakan itu adalah pandangan yang sangat salah. Shalom alehem bagi yang berbahasa Ibrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang berbahasa Arab. Salam sejahtera, salam semangat, Indonesia jaya bagi yang berbahasa Indonesia Rahayu, rahayu ya Oke langsung aja saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Jonathan Nandar Pertanyaannya bagus sekali ya, jadi bagaimana asal-usul kok bisa jadi Trinitas ya Dari pertanyaannya sudah menyiratkan bahwa sebenarnya Trinitas itu muncul terkemudian ya. Tapi begini, tadi di awal Bang Nandar sempat mengatakan bahwa Frans kok berbeda dari Kristen pada umumnya. Pada kesempatan ini dengan segala hormat, Mas Nandar saya memberikan sedikit koreksi ya. Justru Kristen yang umum atau Kristen yang asli itu sebenarnya yang tidak percaya Trinitas Saya bisa buktikan melalui sumbernya, ya, kalau kita bicara tentang kekristenan, tidak ada sumber yang lebih bisa disepakati atau dipercayai sebagai acuan selain Bible atau Alkitab. Ya. Jadi Alkitab atau Bible inilah sumber acuan yang paling utama kalau kita bicara tentang kekristenan atau segala hal yang ada urusannya dengan Kristen. Ya, karena di dalam Bible ini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 dikatakan bahwa murid-murid Yesus itu untuk pertama kalinya disebut Kristen di kota Antioquia. Ya, jadi pertama kali mereka disebut sebagai Kristen Kristen artinya pengikut Kristus Lalu di Indonesia misalkan pengikut orang Indonesia disebut Indonesian Dulu teman-teman para penggemarnya Gusdur disebut Gusdurian Nah ini karena pengikut Kristus disebut Christian. Christian bahasa Inggrisnya menjadi Indonesia menjadi Kristen Artinya pengikut Kristus. Nah pengikut Kristus sendiri kalau kita baca dengan teliti, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, belum keracunan dogma, kita akan mendapati di dalam Alkitab, ayat-ayat Alkitab Bible khususnya perjanjian baru ya. Adalah orang-orang yang meyakini Yesus sebagai Kristus. Kristus atau bahasa Arabnya Al-Masih. Ya, bahasa Ibraninya Hamasiah atau Mosiah. Ya bahasa Yunani nya Kristos, bahasa Indonesia menjadi Kristus. Kristus nah, ini bahasa Inggrisnya Christ ya, Christ bahasa Indonesia menjadi Kristus. Nah, Jesus Christ atau Isa al atau Yesus Kristus ini adalah Kristus. dari namanya sudah jelas. Presiden Joko Widodo, Oh, berarti dia presiden, Kan nah, ketahuan. Misalkan Direktur bank mandiri. Berarti dia direktur. Dari sebutannya sudah ketahuan. Direktur ya berarti jabatannya direktur. Nah begitu pun. Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Ya. Berarti jabatannya sudah jelas dia Kristus. Nah Jadi kalau kita memahami kata. Dipahami maknanya dulu. Maka nanti mengulas berikutnya akan gampang. Jadi dari kata Masyih atau Almasih Atau Kristus atau Kristus atau Christ. Itu sudah ketahuan. Nah, karena kata Mosiah yang dalam Yunani menjadi Kristus, dalam Inggris menjadi Christ, Indonesia menjadi Kristus, Arab menjadi Almasyia, berasal dari bahasa aslinya Mosiah atau Hamasiah dalam bahasa Ibrani. Maka kalau kita mau tahu makna yang benar, kita harus cek, tanya langsung kepada sumbernya, yaitu orang-orang Ibrani. Mas Bro, Rabi-Rabi Yahudi, orang-orang Ibrani, apa arti Mosiah? Nah... Kalau mau tanya langsung pada orang Yahudi bisa. Tapi kalau mau baca di dalam kitab Perjanjian Lama juga ada. ya. Di dalam Alkitab Terbitan LAI juga ada. Di sini dikatakan di bagian kamus dikatakan bahwa Kristus adalah orang yang diurapi oleh Allah. Orang pilihan Allah. Di dalam kitab Yesaya dikatakan Mosiah adalah orang pilihan Allah yang mendapat tugas untuk penyelamatan. Maka Kristus atau Mosiah ini di Bible itu ada banyak. Raja Kores juga disebut sebagai Mesias. Mosiah. Itu dalam kitab Yesaya. Siapapun yang mendapat tugas untuk penyelamatan, itu maka menjadi Mosiah. Dalam konteks Yahudi. Barang siapa yang mendapat tugas untuk memberi peringatan, maka menjadi nabi Bahasa Ibraninya. Bahasa Indonesia menjadi Nabi. Nabi Atau pemberi petunjuk arah. Maka ada istilahnya Navigasi. Navigator. Yaitu pemberi petunjuk arah. Nabi tugasnya memberi peringatan, memberi petunjuk arah. Raja tugasnya memimpin. Jadi jelas istilah-istilah dalam budaya Yahudi itu masing-masing ada maknanya. Nah, Begitupun ketika orang disebut sebagai Mesias atau Mosiah atau Kristus, artinya adalah orang pilihan yang mendapat tugas menyelamatkan. Jadi jelas. Artinya orang-orang Kristen adalah orang percaya bahwa Yesus adalah orang pilihan Allah yang mendapat tugas menyelamatkan. Itu sebabnya dalam kisah para Rasul 3 ayat 13 dikatakan dalam khotbahnya Petrus. ya Orang-orang Kristen awal mengenal Yesus sebagai Kristus. Yesus sebagai hamba Allah. Kisah 3 ayat 13 dikatakan Yesus sebagai hambanya Allah. Allahnya siapa? Allahnya Ibrahim atau Abraham. Ishak Yakob Allah nenek moyangnya bangsa Israel. Jadi Yesus atau Kristus yang dikenal oleh jemaat Kristen awal itu adalah sebagai Kristus. Singkatnya begitu ya. Tapi dalam perkembangannya kemudian mulai sekitar abad 234 terjadi sebuah perubahan atau kepentingan-kepentingan tertentu, inilah yang mengangkat Yesus yang adalah Kristus diubah fungsi untuk tujuan-tujuan tertentu yang kita nggak tahu ya. Kita sekarang hanya bisa memprediksi berasumsi, menghayal ya karena itu kejadian sudah lama banget ya. Hampir 2000 tahun yang lalu, abad 2 3 4 itu bahwa Kristus adalah Allah yang maha kuasa atau God the Almighty, the true God Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia. Nah ini pertama kali disahkan oleh konsili Nikaya. Latar belakang konsili itu sendiri sebetulnya sebelumnya terjadi perdebatan. Di kalangan orang-orang para uskup. Para uskup di Romawi Barat dan Romawi Timur. Di Romawi Timur ada sekitar seribu uskup. Seribu uskup ini sebagian besar tidak percaya. Bahwa Yesus adalah Allah yang Mahakuasa, Enggak. Mereka percaya Yesus adalah ciptaan Allah. Yesus adalah utusan Allah. Yesus adalah jalan menuju Allah. Dan Yesus bukan Allah yang Mahakuasa. Sedangkan di Romawi bagian barat ada sekitar 800. 800 uskup ini sebagian ada yang percaya bahwa Yesus betul-betul Allah yang menjadi manusia. Nah maka karena terjadi keributan dan ada beberapa kelompok golongan yang lain. Maka diputuskan diadakan konsili. 1.800 uskup diundang dan yang datang cuma sekitar 300. Catatan sejarah mencatat bahwa konsili Nikea dihadiri oleh 250 sampai 318 orang saja uskup ya. Uskup Eusebius mencatat kehadiran 250 uskup, Athanasius mencatat kehadiran 318 uskup. Dan Eustatius dari Antioquia mencatat kehadiran 270 uskup. Jadi dari undangan 1.500 yang datang cuma sekitar itu, 300-an. Nah, dari 300-an bayangan bisa dibayangkan ya, betapa tidak, sama sekali suara 300 orang itu tidak mewakili 1.800 orang itu. Nah tapi dari 300-an orang itu, itu terbagi jadi tiga kelompok lagi. Tiga kelompok besar. Yang satu kelompok nggak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang Maha yang satu kelompok lagi percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Dan kelompok yang ketiga mau merangkul dua kelompok ini. Ya Yesus memang bukan Allah yang Mahakuasa tapi miriplah dengan Allah. Jadi gitu. Nah, bayangkan dari tiga ratusan ini, anggap aja kita bagi rata. Kita nggak tahu jumlah persisnya berapa yang percaya Yesus Allah, berapa yang nggak percaya, berapa yang mau kompromi, berapa. Tapi anggap aja masing-masing seratus. -masing ini sama sekali tidak Masa suara seratus bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran nah, Padahal konsili konsilinikia itu akhirnya diputuskan Demi kepentingan politik diputuskan Yang menang adalah kelompok yang mempercayai Bahwa Yesus adalah Allah yang maha Kuasa Yang menjelma menjadi manusia Itu tahun 325 Masehi Dan itu sama sekali belum ada The doctrine of trinity Trace personae una substantia belum ada Tiga pribadi Allah dalam satu hakikat belum ada itu baru binitas atau binitarian. Ya. Jadi kalau orang bilang terintas sudah ada sejak abad 2 tidak, belum, belum, belum. Kemudian itu terjadi pergolakan lagi orang-orang yang kalah dalam muktamar luar biasa konsili itu, maka mereka diasingkan, buku-bukunya dibakar ya. Bahkan ada yang dihukum Hasil keputusan itu tidak membuat orang puas. Bahkan banyak yang marah. Akhirnya singkat cerita beberapa puluh tahun kemudian yaitu tahun 381. Jadi dari 325 sampai 381 itu berapa tahun? 25 tambah sekitar berapa? 15 tahun ya. Ke 381. Nah, tahun 381 diadakan lagi Konsili Konstantinopel. Nah, Konsili Konstantinopel inilah... Yang mengangkat roh kudus juga menjadi pribadi ketiga dari Allah yang Maha Kuasa. Nah maka jadilah tres personae una substantia. Tiga pribadi Allah tapi satu hati. -hati. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah roh kudus. Nah ini baru jadi rumusan trinitarian. Trinitas. Singkat cerita lagi, banyak orang yang masih terjadi keributan dan sebagainya. Tahun 451 diadakan lagi Konsili Kalsedon namanya. Ya, konsili Kalsedon itu menetapkan bahwa untuk meneguhkan hasil dari konsili-konsili sebelumnya. Kalsedon ya, menetapkan bahwa Yesus sungguh Allah yang maha kuasa dan sungguh manusia. Atau sekarang kita kenal sebagai doktrin Yesus Kristus 100% Allah, 100% manusia. Nah Jadi sejarahnya begitu.